Yang itu. Jangan mimpi. Nyatanya, suara tetesan air akan jadi lagu pengantar tidur minyak. Hmm. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve pro. Aku approve melindungi dinding dari rembesan air. Aku approve pro melindungi dak beton dari genangan air. Perlindungan sempurna yang bikin kita tidur minyak. Aku approve. I'm